Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini viral sebuah video yang terkait adanya umat kristian eh, Umat Kristen yang dilarang ibadah Di rumahnya sendiri Nah ini ada cuplikan videonya Setelah itu kita bahas kawan ya Ini ada videonya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 Kerugian apa? apa kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25, kebetulan natal hari Minggu aja, Pak. Apa kerugian kalian? kami minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya lahir juga, Pak, di Aceh, Pak. Bapak, apa kerugiannya kalau saya beribadah di sini? Bapak, apa kerugiannya, Pak? Apa kerugiannya, bapak? Cerambi, kerugian Kami minta, dikliat. Saya bisa di sana, Pak, Kami minta tanah kalian? Saya kemarin minta sama desa, kasih kami tempat mana tempatnya tempat nggak bisa kalian kasih melarang doang jadinya, ya. iya Bapak bilang Bapak mau kata Pak Lurah kemarin Pak Desa apa dia bilang semua anak yang saya, saya. kalau anak tuh jangan pilih kasih tempat siapa yang berhak pemerintah, pemerintah. ya, pemerintah. ya. Bukan desa. tapi ini ini ya. kan kami bukan bukan gereja ini Pak ini tanggal 25 yang namanya orang nasrani ibadah nah, di ngang, bu. bukan Pelan -pelan. di tempat lain mm -hmm. terus ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti ibu nggak sah ibadah di sini oh, nggak enggak masalah sahabat, bapak mau kan? sampai enggak Tuhan kami yang Alham! tahu Pak Buat kami ini nah, eh, Sekarang ruginya Bapak apa? Apa-apa ruginya? Ini, hari Natal loh, Pak Apa-apa ruginya? Terlepas dari Natal, hari Natal Iya, Bapak ruginya Ternyata. apa? Saya juga lahir di Aceh Pak Saya paham benar, saya punya Ustadz ucap, Saya punya Haji Saya juga diucapkan Iya, apa Bapak ruginya? Tidak, Bapak ruginya Tidak, Bapak ruginya Ruginya bapak apa? Bukan, kami ada urusan sama bapak. Nah itulah tadi kawan sekilas ada video. Mas ya. nah, sudah dengarkan semuanya. Di sini saya cuma heran, kenapa orang yang mau ibadah di rumahnya dilarang? Makanya saya sebut Persatuan Indonesia ini semakin terkoyak Ya saya sebagai seorang muslim Pernah membaca dan mendengar Salah satu riwayat Dalam kehidupan Rasulullah Wasallam Yang kurang lebih adalah Waktu di Madinah, ya di Madinah, di situ mayoritas Muslim. Nah, waktu di Madinah, waktu Rasulullah di Madinah, Nabi Muhammad di Madinah, mayoritas Muslim di sana, tapi di sana ada umat Kristen dan Yahudi, dan beberapa kepercayaan lainnya. Ya. Rasulullah bahkan mengancam bagi siapa yang mengusik ya umat di luar Islam seperti Kristen dan yang lainnya mengusik dan mengganggu maka hukumannya berat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah adab itulah etika itulah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah tidak mengajarkan untuk mengusik, mengganggu ibadah orang lain yang di luar agama itu. Makanya saya heran kenapa masih ada yang seperti ini. Saya juga bingung. Seakan-akan kalau sudah beda agama, sudah menjadi musuh bubu yutan, sudah bukan lagi dianggap sebagai saudara, sebagai anak bangsa Indonesia. Ini juga saya bingung. Yang paling bingung juga di sini ini Kepala Desa. Kepala Desa ini merasa dirinya bukan pemerintah. Padahal Kepala Desa itu adalah jabatan pemerintah. Sebagai pemerintah. Ayolah sahabatku saudara-saudara kura Indonesia. Mari kita tetap jaga persatuan Indonesia. Dan bagi sahabatku yang mahirutah muslim Sudah jelas Lakum dinukum Sudah jelas Bagiku agamaku, bagimu agamamu Kenapa harus ada larangan Beribadah, Natal di Rumahnya sendiri Kita semua tahu bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Semuanya. Nah, setiap hari, hampir setiap saat, kalau kita lihat di medsos, berbicara agama, oh banyak berdebat. Dan inilah persatuan Indonesia semakin terkoyak. Jadi kembali lagi, jika memang mau mengikuti ajaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad yang dibawanya yaitu Islam, sebaik-baik kita pengikut Nabi Muhammad adalah berusaha terus mengikuti sifat-sifatnya, anjurannya. Sesuai yang ada dalam hadis. Termasuk perintah Allah. Yang saya ingatkan kembali. Peristiwa di Madinah. Begitu. Besarnya. Lapangnya. Hati Rasulullah SAW. Sampai memberikan sebuah ancaman. Bagi siapa yang mengganggu. umat beragama di luar Muslim, di luar Islam seperti Kristen, ya, yang ada di Madinah saat itu, maka ancamannya hukumannya berat. Ini ajaran Nabi. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup berdampingan sebagai manusia. Yang berbeda keyakinan dalam beragam. itu sudah diberi contoh itu. Ini kawan, jadi makanya saya bilang miris ini. Jauhkan masih ada yang begini-begini. Miris. Di sini tidak ada istilah membela, tidak dibela, bukan. Saya berbicara demi di sini demi untuk persatuan Indonesia. Jangan sampai terkoyak. Gara-gara seperti ini. Dan saya hanya mengikuti ajaran agama saya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu kalau berbicara agama. Dan sebagai warga negara Indonesia, seorang nasionalis. Saya hanya mau menjaga tetap terjalinnya persatuan di Indonesia. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun etnisnya, apapun golongannya. Kita harus tak bersatu, tidak boleh saling mengganggu. Nah, saya berbicara begini: siapa tahu di sini ada ahli agama, baik dari Muslim maupun dari pendeta yang Kristen, ya, khususnya Muslim, para ulama. Tolong tunjukkan kepada saya dan seluruh umat bahwa Rasulullah... Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melarang agama orang eh, umat beragama orang lain untuk melarang beribadah di rumahnya? Tunjukkan kepada saya. Jangan sampai kita salah. Ini pemahaman saya terkait agama yang saya anut. Agama yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semua alam. Jadi, makanya saya bilang, Miris saya milik begini-begini. Saya enggak tahu orang-orang yang mungkin bertetangga dengan... Kristen, agama lain yang memiliki kebencian dalam dirinya yang khususnya yang muslim mungkin tidak pernah baku bersapa kali, tidak pernah baku ngobrol kali ya. Dengan tetangganya hanya karena beda keyakinan. Ini yang parah menurut saya. Ini saja kawan. Tetap jaga persatuan Indonesia. Dengan semboyan yang binekat menggandikan Merdeka Hinggaidah harga mati Salam toleransi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh